Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, bless lord Dimanapun kalian berada kembali di TV hadir Untuk mengabarkan Informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelum ini persahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen Dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untung selalu memberikan kabar baik dan menyuguhkan kabar-kabar spesial terbaru dari idola kita Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kita mendapatkan vitamin bahagia dari Papa Bilar yang mengunggah sebuah postingan video lagi main bareng baby L wow, Terbukti banget ya Abang L sudah ada yang rindu Yaitu Papa Bilar ya Yang sudah kangen banget Hingga memposting video Lagi main bareng sama Abang Fatih Masya Allah Dan sini juga persahabat ya Banyak sekali yang mengira Kalau Papa Bilar itu sudah sampai rumah Padahal ini bukan persahabat ya Ini video udah lama Ketika Papa Bilar main bareng sama Abang Fatih Masya Allah yang terbaik ya Semoga Papa Bilar pun nalai selama sampai tujuan ke Indonesia Kemudian persahabat disimak juga diunggahan unggahan nya Papa Bilar yang terbaru Kita simak persahabat, Papa Bilar lagi OTW ke Indonesia setelah transit di Dubai Ada kalimat Bismillah yang diposting oleh Papa Bilar ini baru meluncur ke Indonesia persahabat ya doakan yang terbaik Semoga semuanya lancar semuanya selamat sampai tujuan Kita simak juga persahabat di Unggan Bunda Lesti yang mengunggah video Papa Bilar persahabat ya dan mengucap sebuah kalimat ganteng Ini bikin salting Papa Bilar Masya Allah banget ya dibilang ganteng oleh istri tercintanya Langsung salting tuh Papa Bilar yang sedang duduk santai di pesawat Masya Allah banget ya pokoknya Mak-mak Leslar pun selalu happy dan selalu bahagia saat melihat kebahagiaan yang disuguhkan oleh idola kita ini. Momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun sabedoting underscore Leslar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Cie salting lu, ngap katanya tuh ya. Terbukti persahabat ya ketika sang istri bilang kalau Papa Bilar ganteng langsung emang salting ya dari Papa Rizky Bilar ini Masya Allah bahagia selalu kalian semoga langgeng terus untuk rumah tangganya. higanya juga bersahabat diunggah Bunda Leszeka kejora sebelumnya mengunggah video full oleh bersahabat ya keromantisan, kekiutan Lesler momen di suite hingga banyak sekali dibanjiri komentar oleh para sahabat terdekat ada komentar dari Kiki Saputri juga yang ikut menanggapi Mau kesini Allahumma sholli ala salli Muhammad langsung disolawatin oleh Kak Kiki ya Saking pengen banget ke tempat yang disinggahi oleh Leslar Berikutnya juga bersahabat ada Kak Sandy Purnama Sari yang ikut berkomentar Masya Allah kata Kak Sandy luar biasa idola kita Ada juga Bang Afdal mengatakan di kalimat komentar Masya Allah keren banget kata Afdal luar biasa Idola kita the best selalu membuat kita semakin bangga pastinya. Kemudian persahabat disimak juga di unggahan terbaru Pap Dance yang mengunggah sebuah postingan foto persahabat ya dan di postingan foto ini kita salvok dengan postingan foto Papa Bilar yang masih kecil. Wow ini sedikit banget ya dan ada info juga dari Pap Dance. Selamat kepada para pemenang yang telah menebak dengan benar Tuh, nama akun Instagram yang mendapatkan hadiah Sudah tertera di laman akun Instagramnya Pubdance Hadiah sudah ditransfer ke masing-masing rekening pemenang Alhamdulillah, rezeki kalian semua bersahabat ya Yang sudah menebak secara cepat Ini sih luar biasa banget ya Di foto ini, muka Papa Bilar mirip banget sama Abang L Tuh, perhatikan bersahabat ya